Bang, ada adegan rokok di game The Awesome Adventure of Captain Spirit Caranya kita curi rokok di kamar ayahnya Chris Terus pergi ke pondokan rumah belakang Oke, okay, kita pergi ke gamenya Let's go Oke, okay, gue udah di gamenya Kita masuk ke kamarnya ayahnya Chris Kita cari rokoknya dulu di kamarnya ayahnya Chris Oh, ini dia rokoknya Oke, okay, kita langsung aja pindah ke pondokan rumah belakang Gimana nih caranya? Oh, ini dia. Oh, bener, guys! Buat kalian yang ingin nonton full videonya, ada di pin komen ya.